ulamak ulama ni dia tak mampu bertindak dan berinteraksi dengan betul dalam masyarakat Kadang-kadang berlaku apa? Nak jaga periuk nasib, nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan Maka dia berdirang diri daripada benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat Han ini pesanan untuk diri saya sendiri. Ulama umhum syarrun nas tahta adimi sama. Pada masa tu kamu akan menyaksikan ulama-ulama kamu. Kita pun buat ayat Quran. Nasib baik aku kanya ulama pun. Oh, maksudnya ulama jelah kita ada. Ulama seburuk-buruk manusia di bawah naungan ataupun kolong langit. Kerana apa? Min indihim takhrujul fitnah. Wafihim dan fitnah itu kembali pada dia, kenapa? kadang-kadang ada yang berlaku yang ulama-ulama istilahkan sebagai ulama usul, ulama jahat kita tak maulah tuding kepada siapa-siapa, yang penting bila kita melihat ada sebahagian besar yang berlaku kadang-kadang berlaku apa? nak jaga periuk nasi, nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan maka dia berdiran diri daripada benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang paling sedih terlebih jauh ialah menyokong. Contohlah kita kata benda tu tak boleh. Tapi dia menghalalkan dalam masyarakat. Benda tu boleh tapi dia melarang dalam masyarakat tu lagi sedih. Kerana bila perubahan hukum yang ditetapkan oleh Allah berlaku, sebenarnya apa yang kita buat? Contohlah, Allah kata benda ni haram, tapi bila kita membolehkan benda tu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Seolah-olah, dengan fatwa kita, dengan pandangan kita, dengan pendapat kita yang tidak sebenar, kita telah meletakkan kedudukan kita sama seperti siapa? Tuhan hak sebenar kata benda ni tak boleh sedangkan pandangan pendapat dan fatwa kita kata boleh kalimah yang keluar tadi seolah-olah menyayangi siapa tuan-tuan menyayangi siapa siapa yang kata tak boleh tadi tiba-tiba kita nak kata benda tu boleh tuan-tuan, ini syirik kecil tuan-tuan, nampak oh dia menyalahi hukum Tuhan kita mungkin boleh kata setakat tu Tuhan kata tak boleh dia kata boleh dia menyalahi perintah Tuhan. Lebih jauh secara halus apa yang kita nampak hak ni yang nak ni yang sebenar tiba-tiba kita p bukan kata yang sebenar. Kita menyayangi siapa sebenarnya pandangan kita. Bukan menyayangi orang tu menyayangi siapa? Menyayangi Tuhan, menyayangi Allah. Besar dosa dia. Dan inilah yang disebutkan oleh sebahagian ayat-ayat Quran tentang ulama-ulama Bani Israel dulu. Orang-orang alim Bani Israel dulu kerana mereka mengubah Hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat dan Injil mereka Mereka menyelewengkan fakta Dalam kitab-kitab sebelum ini mereka mengubah-mubah Iaitu daripada halal, mereka mengharamkan satu benda Daripada benda haram, mereka menghalalkan satu benda Mengikut selera dan hawa nafsu mereka Benda yang sama boleh berlaku Sebab itu diungkapkan oleh Rasulullah sejahat-jahat atau seburuk-buruk makhluk. Kerana apa? Kerana mereka sumber, tuan-tuan. Kalau orang awam yang berbicara, tak jadi masalah. Mungkin dia berbicara disebabkan kejahilan dia. Tidak alin dia, tak tahu dia, tak belajar dia. Mereka memang bukan otoriti untuk membahaskan tentang soal-soal agama. Tetapi bila ulama-ulama tersilap, ulama-ulama terselamun dan tersasar, bahana dia cukup besar. Kerana mereka ada otoriti, mereka ada integriti. Bila sebut Islam, bila sebut masjid, bila sebut Quran yang terkait rapat dengan dia, ulama sebagai pengurai bagi Islam itu sebagai pendakwah bagi Islam itu Sebagai penerang bagi Islam itu Sekiranya golongan ini pun yang tersalah dan tersesat Fitnah itu akan keluar Dari mana fitnah itu keluar? Sini lah Dan fitnah itu akan balik kepada siapa? Balik kepada diri dia Tuan-tuan Satu lagi yang sering berlaku yang sedih Bila-mana kadang-kadang hak bergaduh hak berbalah ni orang awam tu biasa. Tapi sering juga berlaku yang bergaduh dan balah siapa dia? Sampai hak tuan-tuan tengok dalam FB ke, Twitter ke, viral ke, ustaz ni kata ustaz ni Ustaz ni tuduh ustaz ni, ustaz ni caci ustaz ni, ustaz ni maki ustaz ni, ustaz ni menyalahkan ustaz ni. Ulama ni tak suka ni, ulama ni hentam ni, ulama ni tuduh ni ulama ni. Heem. Um -um. Berlaku tak terlaluan sekarang? Berlaku! Jadi kita pun orang awam jadi pening Ini kata dia betul, dia ini salah Dia ni pula kata dia betul, dia ini salah Sebenarnya siapa betul, siapa salah Ini betul, dia ni kata betul, ini salah Dia ni pun kata betul, dia ini salah Pihak nombor tiga pun dia kata dia betul, dua-dua, ini salah Aduh letih poin dia apa tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tengok ayat-ayat Quran, point dia sumber sama je bila kata semua dia buat Islam, apa dia dalil kamu, oh ayat Quran ayat Quran, apa dia dalil kamu hadis Nabi hadis pun, takkan dalil dia kita feng shui dah, tak logik mesti juga Quran Sunnah Hani takkan dalil dia kitab weda, tak logik Quran Sunnah, tang mana yang jadi selalu, penghuraian penghuraian cuba buka surah Al-Bayyinah tuan-tuan ayat 6, tolong saya tuan. ayat 6, cuba buka Al-Bayyinah ayat 6 lam yakuni lazina kafaru nah, cuba baca surah Illa min ba'di atau atuhumul bayina Tiadalah berpecah Apa? Wama tafarraqalatina utul kitab Yang diberikan kitab Sebelum Nabi Muhammad, siapa golongan yang diberikan kitab? Bani Isra'il Kitab Injil Dan kitab Taurat Taurat zaman Nabi Musa, Injil zaman Nabi Isa Dan tiadalah berpecah golongan-golongan yang diberikan kitab Illa min ba'di majak atuhumul kecuali selepas datang keterangan dan hujah-hujah pada mereka. Kita nampak dak sisi terbalik di sini. Biasanya kita sekarang bergaduh, hak umum bergaduh-gaduh-gaduh-gaduh, mari hujah yang kukuh barulah kita bersatu. Ha, ini hujah sebenar. Hak ni ni lepas mari hujah baru berpecah. Persoal. Hujah tu tak salah sebab semua berpegang pada hujah dan dalil yang sama. Yang jadi berpecah sebab penguraian Penafsiran Pencerahan yang berbeza Ayat kadang-kadang sama eh, Bagi aku, ayat ni nak cerita macam ni Mari Hani pula, ya ayat yang sama, aku pun beriman dengan ayat ni, tapi Tafsir dia kot lain, tak sama macam kan tadi, tafsir dia kot ni, kot ni, kot ni Mari Hani pula, eh dua-dua tu tak. sebab ada pandangan lain aku terima Hani, Hani, Hani Dia bukan pada tonggak tu Yang jadi berpecah Hani faham lain, Hani faham lain hak ni punya tanggapan lain tentang ayat tadi hak ni punya pandangan lain tentang ayat tadi hak tu yang jadi banyak cabang pun hak jadi banyak, kalau berlapang dada tak apa contoh bila di cek, bila direset balik oh betul, ayat yang sama tapi pandangan imam ni, hak ada juga hak tadi tu kata ada, hak kedua ada, tiga ada, kalau kita mampu berlapang dada atas hal tersebut tak ada masalah, yang jadi timbul masalah satu lagi, bila menganggap aku paling betul, hak lain semua salah dalam banyak-banyak tadi empat pendapat, hak paling tepat, paling sahih, paling benar ni. Hak abang tadi tu ada tapi tak tepat mana. Hak ni tak apa nak betul, hak ni tak apa nak kuat, hak ni ni ni ni ni. Hak Lepas tu orang hak dituduh tak apa tepat, tak apa betul, dia mengiyakan atau dia cabar. Bila orang kata hang tak apa betul? Ya betul. Memanglah. Hak hak hang lagi tepat, hak aku ni tak apa betul. Dia tak akan jawab macam tu. Eh hak sebenarnya akulah betul. Hak hang tu tak orang tepat. Ha tu dua orang ni, tiga orang lagi nak kata macam mana? Sama juga. Aku buat paling betul, nak lain tak tentu. Inilah yang berlaku. Bila benda ni tak selesai, hak tuduh hak ni, ani kata ani ani hujung makni hak ni. Last sekali fitnah tu berlaku dalam lingkungan mereka saja. Jangan tak pernah menambahkan apa-apa produktiviti pada masyarakat kecuali pertelagahan dan perpecahan tuan-tuan ingat di belakang seorang-seorang hak -seorang, bagi pendapat tu takda pengikut lah oi ada follower dia tu pengikut dia. pengikut dia, pengikut dia pengikut dia, pengikut dia, lagi banyak perpecahan kenapa kita tak boleh satukan berlapang dada tinggalkan benda-benda yang remeh temeh tinggalkan benda-benda yang remeh temeh macam selalu kita sebut lah oh ni saya sebut sekali lagi saya tak mau jenis tuduhan-tuduhan ni flat us ni kan Bumi bulat ke bumi leper kan? Tak habis-habis, bumi bulat bumi leper Ustaz ni lebih kepada bumi leper ni Saya tak penting pun bumi leper ke bumi bulat tuan-tuan Yang lebih penting apa? Kan orang nak beraduh hari kan? Bumi kita bulat ke leper Saya dah jawab dengan penuh ketegasan Bagi saya tak ada kepentingan pun bagi saya Bumi ni bulat ke leper? Kalau tuan-tuan rasa penting, kaji lah Sampai tuan-tuan ketemu hak mutlak Oh sebenarnya mutlak di sisi saya leper Saya pun kaji mutlak di sisi saya bulat Isu dia Isu dia duduk atas hak bulat Duduk hak leper ke hak bulat Kalau dua-dua bentuk ni, dua-dua tak semayang bang Apa makna? Duduk hak bulat pun tak semayang Duduk dalam hak leper pun tak semayang Tapi gaduh tu bumi bulat, bumi leper, bumi bulat, bumi leper. Dan saya sebutlah di ujung tu kan dan saya haraplah tidak adalah soalan daripada muka dan nakil ustaz bumi bulat ke leper harap-harap <coughs> soalan tu tak ada pada saya besok. sebab bagi saya tak ada apa bagi saya pun hak saya duduk sekarang ni bulat ke dia, hak saya duduk sekarang ni leper ke dia biarlah yang penting apa yang Allah suruh kita buat semasa kita duduk sini, buatlah apa yang Allah suruh tinggal, tinggal Ni bulat lempel bulat lempel. Dua-dua tak sembang yang sama macam awal nak bergaduh. Nak turun tu kan. Nak turun sujud tu, tangan dulu ke lutut dulu? Kita nak tolong sujud Allah, sami Allah, Muliman hamidah. Nak turun tu dua lutut dulu ke dua tangan dulu? Dua lutut dulu ke dua tangan dulu? Ah, dua-dua boleh semaknya. Tak perlu bergaduhlah kan? masalahnya, dua-dua tu bergaduh eh hadis yang lebih kuat, hak lutut dulu yang ni pula, hak lebih boleh dipercayai eh, Rijal yang sikoh tak sikoh, hak tangan dulu dua-dua tu Nabi buat, lutut dulu pun Nabi buat tangan pun. Tak. jadi benda tu, tak pernah bergaduh lah kadang-kadang, benda tu ada keringanan pada orang mungkin, macam orang tubuh besar macam saya, rim 18 punya beruk kan <laughs> kalau agak-agak, jenis tubuh macam ni senang lutut dulu ke tangan dulu orang tubuh besar Ha, ada tangan dulu, orang lain selesai lutut dulu tapi dua-dua tu Nabi buat, tak salah dia tak kita boleh bergaduh bila? bila ada orang turun, kepala dulu ha kepala dulu tu lah. kalau nak bergaduh pun eh, hak aku tahu tangan lutut, ya hang ni kepala ni, maikok mana ni? mana hak punya hujah, mana bukti? okey satu lagi yang lebih teguk hak duk bergaduh, lutut dengan tangan tu apa dia? Hak lebih sadis tangan Lutut, tangan lutut Walhalnya dua-dua semayang pun tak Hak lutut dulu pun tak semayang Hak ni dulu pun tak semayang Cuma lebih dalir Semayang bang pun tak Ini kita tak mau Bergaduh yang tak mendatangkan apa-apa Bergaduh cuma nak rasa Kita betul, nak rasa kemenangan tapi kita carilah benda-benda yang boleh memantapkan akidah, memantapkan persaudaraan kita dengan sesuatu yang lebih besar, tuan-tuan. Sesuatu yang lebih besar. ini bukan kerja seorang, ni kerja semua. Kerjasama kita semua. Sebab itulah kita datang ke masjid. Bila kita kata kita Islam dan beriman, apa sifat orang beriman? Mudah. Bila kita ingat sifat orang beriman, orang beriman ni, apa benda yang Allah bagi dan anugerah pada dia, dia nak benda yang sama Allah bagi pada saudara dia tu sifat orang beriman kalau tak ada sifat tu, ada masalah dengan iman dia contoh hari ini di masa ni Allah bagi anugerah pada saya kesihatan tubuh badan sebagai seorang yang beriman, saya nak juga sihat ni berlaku pada saudara saya yang, ya Allah kamu bagi aku sihat aku nak semua saudara Islam aku sihat macam kamu bagi aku sihat dia akan jadi select pada iman bermasalah pada iman bila kalau boleh gen ni sihat belah-belah tutup ha, campak ke polio ke kanser ke hatu. padahal saudara kita itu bermasalah hatu. ya Allah hari ni kamu bagi aku sedikit rezeki kekayaan aku pun nak kalau boleh kekayaan yang sama kamu bagi kat saudara tu kamu bagi juga kat dia jangan bagi ada hak sedih hak apa, hak miskin, hak susah walaupun begitu, resamnya alam tapi kalau kita nak, sebenarnya jiwa orang beriman kalau dia kaya, saudara dia kaya kalau dia gembira, dia tak mahu saudara dia sedih gembirakanlah juga hati saudaraku yang lain kalau dia senang, senangkanlah juga saudaranya. itu sifat orang yang beriman tapi kita ni kalau hari-hari nak cari masalah hari-hari nak cari gaduh, hari-hari nak maki orang hari-hari nak tiup orang, tuduh orang Ah, tuan-tuan tepuk dada tanya Tanya iman masing-masing Dia bercakap tidak semudah amalan Betul, semua orang boleh bercakap betul. Saya boleh bercakap, tuan-tuan boleh bercakap Tapi pelaksanaan sebenar amat-amat susah Amat-amat susah Sebab tu Nabi, kenapa dia dijadikan idola nombor satu Sebab dia walk the talk Perbuatan dia sama dengan perkataan dia Kita belum tentu lagi perkataan kita sama dengan perbuatan kita sebagai tu nabi tu tahap pa excellence kerana dia sentiasa menunjukkan kepribadian yang mulia dia suka menunjukkan kepribadian yang berkebajikan kepribadian yang bermoral kepada kepribadian yang beretika di setiap masa dan saat kita kadang-kadang lain oi ada orang ada orang <coughs> nampak kami sikitlah tak? tak ada orang belasak kasihan depan orang depan orang tiga jari <laughs> tak ada orang ni <laughs> ada juga jenis macam tu contoh contoh ni gua punya orang ni bukan sini Tak ada tak jenis macam tu, saya sebut contoh ni ada ke tak ada ada, dia panggil bermuka-muka sebab dia tak mau tunjuk, kadang-kadang benda tu ada juga kebaikan, maksudnya dia tak mau benda-benda keburukan tu nampak pada mata orang dia nak orang nampak benda baik walaupun hakikat sebenarnya berlawanan daripada dia dalam keadaan di belakang orang. Baik, yang penting apa dia tuan-tuan? Yang penting kita saling bermuhasabah diri masing-masing. Muhasabah dirilah. Kita saja yang kenal diri kita. Kita saja yang paling rapat dengan diri dan jiwa kita. Di mana saja kita panggil kelompangan, kebocoran, ketirisan, kekurangan diri kita. Minta Allah tampung. Minta Allah perbaiki. Ya Allah, aku lemah tangnih. Tolong bantu aku. Ya Allah, aku tak mampu tangnih. Bantu aku. Ya Allah, aku kurang benda ni. Tambahkan untuk aku. Hak mana lebih, kita minta Allah kekalkan. Kita minta Allah tambah lagi. Sebab sifat utama orang beriman. Bila Allah bagi anugerah dia bersyukur, bila Allah bagi musibah dan ujian dia bersabar. hak lebih dia syukur, hak kurang dia sabar. Sifat orang yang tidak beriman bila lebih dia sombong, bila kurang dia give up, putus asa. Cantu dah beza orang beriman dengan orang tak beriman. Kita duk tanggal Bila Allah bagi, kita sombong nak dengan orang. Bila Allah tarik, kita gibat atau putus asa. Atau bila kita Allah bagi, kita syukur. Bila Allah tarik, kita sabar. Itu nah, tanya diri masing-masing. Tak perlu tuding jari kita pada orang lain. Muhasabahlah diri masing-masing. Sama-sama beringat. Dan yang penting, Nabi informasikan kepada kita hadis-hadis akhir zaman untuk jadi keberhatian dan kewaspadaan pada kita. Supaya kita menilai, supaya kita menilai benda-benda tu. Nabi sebut ni macam mana, Nabi sebut ni macam mana. Bukan apa. Untuk kita ambil pendekatan, jangan bagi benda yang Nabi sebut tu berlaku pada kita. Boleh faham tak? Jangan bagi benda yang Nabi sebut berlaku pada kita. Sebab tu kita belajar eskatologi. Kita belajar eskatologi satu je. Bagaimana bentuk kematian yang kita nak hadap kepada Allah Bila berbicara mati Semua orang akan mati Kafir mati, muslim mati Macam tadilah desok tadi Gemuk mati, kurus mati, hitam mati, putih mati, tinggi mati Rendah mati, kaya mati, miskin mati Persoalan paling besar Kita mati dalam keadaan mana bila menghadap Allah Kembalikan kepada kisah Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini Kita mati Menjadi penyokong Nabi dan Rasul Atau mati dalam keadaan menjadi penentang Nabi dan Rasul Kita mati dalam keadaan membela agama Allah Atau kita mati dalam membelakangkan agama Allah tu ya. Informasi hadis akhir zaman ini nak suruh kita beringat Bukan saja-saja seronok cerita akhir zaman Seronok cerita dajjal Tak ada tuan Nak suruh benda-benda yang Nabi sebut tu Jadi kewaspadaan pada kita Takut kita terikut Takut kita terfitnah dengan benda tu hak mana-mana kesalahan, salahlah, hak mana-mana tersilap, tersilap lah. itu manusia biasa tapi tu sebenarnya kita nak ajak orang lain supaya beringat benda ni bila Nabi sebut tu adalah benda besar, bila Nabi sebut tu adalah benda penting boleh faham tak ni? ok, bila faham boleh habis eh? ha, ni, satu lagi saya nak tanya lah, sebab ada apa tadi nak kata tabung tu, Tuan Mursi nak info sendiri kan, nak suruh saya baca kan saya uh, ada tu ha? Huh? ah macam kat okey jadi takde apalah boleh faham Allah macam ni bila saya tanya boleh faham sebenarnya maksud saya bahasa saya tadi tinggi sangat kan tak kan tuan-tuan boleh faham walaupun ada slang utara saya kira boleh faham lagi lah saya kira kalau saya guna bahasa Ibonda saya yang sungguh kelantan lagi tak faham kalau saya guna Kelantan biasanya orang tak faham kalau utara ni ok lagi sebenarnya yang memahamkan tuan-tuan siapa? Allah! saya hanya penyampai, saya hanya pembicara saya tak tak boleh dan tak mampu lebih daripada tu maksudnya saya tak boleh nak kata oh malam ni confirm semua orang faham malam ni confirm semua orang dapat tahu, no saya pembicara, saya penyampai Hak bagi tuan-tuan faham, Allah Hak bagi tuan-tuan tahu, Allah tak lebih daripada itu, jadi sama-sama lah kita memohon kepada Allah agar diberi kefahaman yang lebih lagi, terhadap apa jua bidang ilmu, yang penting ilmu itu, keimanan itu selalu dikaitkan dan dinisbahkan dengan Allah tuan-tuan, kita nak cari ilmu kena cari pemilik ilmu tu dulu kita belajar macam-macam ilmu tu, tapi sesiapa pemilik ilmu, Allah minta dengan dia agar diberi kemudahan dan kefahaman Tuk guru kita pun sekadar penyampai, ulama kita sekadar penyampai yang bagi faham yang bagi ilmu Allah, mintaklah dahulu dengan dia. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang selalu tersalah, selalu tersilap, serba tak kena, tak ada orang lain diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.